Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Indonesia mencatat populasi harimau Sumatera kian menurun. Kini di Aceh tinggal 200 ekor. Ancaman terbesar bagi pelestariannya adalah degradasi lahan dan penghancuran habitat yang memicu peningkatan konflik dengan manusia. Misalnya berupa serangan terhadap ternak atau konflik dengan manusia secara langsung. Harimau Sumatera juga diburu untuk diambil bagian-bagian tubuhnya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA diminta bertindak ketika ada warga yang menjadi korban harimau Sumatera. Permintaan ini disampaikan Forum Kaucik Bakotim bersama Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan ke kantor BKSDA di Banda Aceh. Ketua Forum Kaucik Bakotim menyampaikan bahwa penampakan harimau Sumatera di daerahnya sudah sering terjadi dan telah meresahkan warga. Kondisi ini sebenarnya sudah sering dilaporkan ke pihak BKSDA, namun tidak ada penanganan serius dan terukur sehingga jatuhnya korban dari masyarakat dan ternak warga akibat serangan harimau. Dari catatan warga, setidaknya 10 kali harimau muncul di area perkebunan warga di Enam Gampong dalam kecamatan Bakotim, Aceh Selatan. Kemunculan harimau juga terpantau tiga kali di kebun kelapa sawit milik warga di Gampong Ujong Pulau Cut yang dilihat oleh warga. Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan dalam kesempatan itu juga meminta BKSDA agar mengutamakan pemberian perlindungan kepada masyarakat. Jangan sampai menjadi korban serangan harimau. Di sisi lain, perburuan harimau Sumatera terus terjadi di Aceh. Dua orang tersangka pelaku pembunuhan tiga harimau Sumatera yang mati terjerat di perkebunan Aceh ditangkap. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombespol, membenarkan penangkapan terhadap dua warga Tapanuli tengah Sumatera Utara itu. Ia menjelaskan pembunuhan harimau itu terungkap berkat informasi dari masyarakat tentang adanya sekelompok orang yang berasal dari luar Aceh sedang menjerat babi di kecamatan Paunarot. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung mendatangi kemah mereka dan mendapati delapan orang sedang berada di lokasi. Kemudian mereka dibawa ke Polres Aceh Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih intensif. Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, pemeriksaan saksi dan berdasarkan barang bukti, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka pembunuhan terhadap tiga harimau Sumatera. Pelaku bakal dijerah dengan pasal 21 ayat 2 huruf A, Jo pasal 40 ayat 2 sub 40 ayat 4 UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Berdasarkan kejadian tersebut, Winardi mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu atau sampai membunuh satwa dilindungi.